selesai kita tokok tokok selesai baru dia punya angkat salit yang kita angkat isi di karong baru kita selesai diputus sabu selesai diputus sabu selesai kita tokok kita toko selesai baru kita ramas kita ramas di, di dia punya pelep itu masuk dia, dia punya saringan karong